Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Pada hari ini kita akan melakukan press release yaitu pengungkapan peredaran narkotika jenis metafetamin atau sabu jaringan Iran-Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya didampingi oleh Pak Wakil Gubernur, ada Pak Danrem, kemudian ada Kabinda, dan juga ada Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpori, di Jenpol Mukti Juarsa dan ada Direktur Narkoba Polda Jambi. Rekan-rekan sekalian, tentunya pengungkapan peredaran narkotika, jenis metapetamin atau sabu ini merupakan hasil kerjasama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Direktorat Tindak Pidana narkoba, Bareskrim, Polri. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan joint investigation yang jelas Polda Jambi mendapat backup penuh dari Mabes Polri sehingga berhasil mengungkap daripada peredaran narkoba ini, narkotika ini, jaringan Iran Indonesia. Dapat kami informasikan, tentunya pengungkapan ini diawali dari informasi sekitar bulan November tahun 2022. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Iran ke Indonesia. Dan salah satunya nanti ketika diedarkan di Indonesia, sasarannya adalah Provinsi Jambi itu salah satunya. Karena akan diedarkan ke beberapa provinsi di Indonesia. Jadi Provinsi Jambi menjadi sasaran daripada peredaran narkotika jenis sabu yang berasal dari Iran. Oleh karena itu, sejak bulan November, Informasi ini didalami, dilakukan penyelidikan, dan juga memprofiling daripada organisasi narkotika jaringan Iran-Indonesia. Dan setelah didalami, tim dari Polda Jambi dan Baris Tim Polri mendapatkan informasi bahwa narkoba ini akan didaratkan di sekitar perairan Provinsi Banten. Itu informasi awal. Sehingga sejak bulan November, tim ini terus melakukan pendalaman terhadap seluruh pantai-pantai yang ada di Provinsi Banten. Kemudian hasil pendalaman membuahkan hasil, yaitu pada tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 4 pagi. Di Pelabuhan Tinggil Teluk, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tim mencurigai terdapat satu kapal nelayan yang memperlihatkan gerak-geriknya mencurigakan. Ketika tim mendekati kapal nelayan tersebut, terlihat dari kejauhan ada satu orang menceburkan ke laut, melarikan diri. Tinggal satu orang di dalam kapal nelayan tersebut. Ketika diamankan orang tersebut dengan kapal nelayan, didapati di kapal tersebut, sekitar 5 dirigen ini 5 dirigen ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ini adalah sabu cair murni ini sabu cair dan setelah dihitung lebih kurang 264,73 kilogram jenis sabu cair yang dapat diamankan dengan satu orang yang terdapat di dalam kapal nelayan tersebut, setelah didalami ternyata satu orang di dalam kapal tersebut itu adalah atas nama NP Bin MS laki-laki berumur 33 tahun dan yang bersangkutan berkewarganegaraan Iran. Sehingga pada tanggal 2 Mei tersebut, barang bukti, tersangka, segala macam itu kita uh, amankan. Barang bukti yang ada tadi, jenis sabu cair dan juga kapan layar, kita juga amankan beberapa handphone. Handphone kita amankan lebih kurang 4 handphone dengan berbagai merek. Kemudian ada juga GPS, kemudian juga ada dua kartu ATF atas nama tersangka ini. Sekarang sudah diamankan di Polda Jambi tentunya akan kita dalam. Setelah kita periksa ke laboratorium dan kita pertanyakan kepada ahlinya, dari 264,73 kg cairan ini, apabila diproses oleh ahlinya, maka dapat menghasilkan lebih kurang 750 kg sabu kristal. Apabila ini semua diolah lagi oleh ahlinya, sekali lagi, maka dapat menghasilkan lebih kurang 750 kg sabu kristal. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, ini menjadi keprihatinan kita bersama dan tentunya kami dari Polri beserta instansi terkait lainnya ingin bagaimana aktivitas-aktivitas daripada peredaran narkoba jaringan internasional ini bisa kita lakukan tindakan-tindakan sehingga betul-betul bisa menyelamatkan anak bangsa dari terjerumusnya penggunaan narkoba khususnya jenis sabu ini. Jadi saja hal-hal yang dapat saya sampaikan nanti mungkin ditambahkan oleh Brigjen Mudi Jularsa, informasi informasi dari daerah. Mungkin silakan. Mas Rick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Walda, Bapak, Bapak Wagub, Bapak Pak Dandrem dan pemangku jit Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Brigjen. Oke, atas segala hal yang telah diinformasikan. Tapi ada tambahan dari Pak Wagub. Ada tambahan, Munggu, Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Kapolda Jambi beserta seluruh jajaran, juga Bapak dari Mabes Polri, dan rombongan unsur perkembinda yang hadir Bapak, Ibu sekalian, teman-teman rekan media. Terharu kita, kalau boleh kita menangis haru dan gembira, dan saya atas nama Bapak Gubernur dan Pemerintah Polis Jambi menyampaikan agar syukur kita ini. Kenapa? Kalau teman-teman tahu bahwa Bapak Gubernur mencanangkan misinya adalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Intinya kalau boleh kita katakan tidak mungkin kualitas sumber manusia daya manusia akan tercapai kalau mengkonsumsi benda haram terlepas daripada kacamata konteks hukum, Islam maksud saya, atau agama lain, yang jelas harapan kita bahwa sumber daya manusia itu adalah cerdas intelektual, cerdas emosionalnya, cerdas uh, spiritualnya, dan cerdas sosialnya. Kita rasanya sepakat. Tidak mungkin kejelasan intelektual akan bertahan kalau ternodai dengan benda-benda seperti itu. Tidak mungkin akan bertahan kekerasan emosionalnya dan seterusnya kalau ternodai dengan seperti ini. Maka izinkan Pak Kapolda dan Bapak dari Mabes Polri kami atas nama pemerintah dan atas nama seluruh masyarakat berjanji menyampaikan uh, apresiasi yang setinggi tingginya penghargaan yang setinggi kepada jajaran Kepolda dan seluruh stakeholder terkait termasuk unsur pemerintah termasuk masyarakat yang alhamdulillah telah dengan kewaspadaannya. Dengan antisipasi dan kena dengan ke, kesungguhannya, bagaimana untuk apa istilahnya, apa, untuk menggagalkan nah, ini hal-hal yang sifatnya hanya keuntungan pribadi semata, padahal merusak umat ini. kira kita terima kasih, dan saya yakin ini adalah atas kerjasama, kolaborasi dengan masyarakat baik itu yang ada di Jakarta, di Banten, termasuk yang ada di Tidak ada kata lain. Syukur kepada Allah, terima kasih dan kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya selalu kepada pihak Polda baik pun dari Mabes Polri dan seluruh jajaran terkait yang ada dalam kerangka tugas kita ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kebersamaan ini dalam konteks amar makruf nahi mungkar kita jalin bersama-sama untuk kepentingan bagaimana masyarakat kita utamanya generasi muda akan terus dapat bertahan sebagaimana apa yang diharapkan oleh para leluhur kita, Insyaallah saya ulangi sumber daya manusia berkualitas ini baik generasi baru milenial atau bersaudara kita tahu, Pak bahwa yang terkena dengan hal-hal seperti itu kalau yang sudah sudah tidak pandang bulu tua pun kena, muda pun kena, laki-laki pun kena dan seluruh profesi masing-masing demikian selamat kita sampaikan alhamdulillah alamin mudah-mudahan ini menjadi spirit cuman kita semua masyarakat untuk bersama-sama menolak apapun bentuknya peredaran narkotika. Selamat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak Bu Demikian rekan-rekan sekalian, nanti informasi tambahan silahkan ke Kombes Thomas, Direktur Resnarkoba Polda Jambi ya. Data-data akan lebih lengkap nanti tanyakan langsung kepada Pak Kombes Thomas ya. Terima kasih. Bisa saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, enggak boleh nanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.